Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yokinis Mantol AMD, peserta latsar CPNS tahun 2022, BPSDM, Provinsi Sumatera Utara. Angkatan 4, kelompok 4, nomor absen 39, dengan pengampuh materi yaitu Bapak Jumsadi SH SHMU. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Core Value ASN, yaitu Gerahla. Salah satunya ialah akuntabel. Nah, apa sih akuntabel? Akuntabel merupakan sikap bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan sebagai seorang ASN. Panduan perilaku sikap akuntabel diantaranya yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.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 ini merupakan salah satu wujud dari bentuk sikap akuntabel, seperti mematikan lampu saat tidak digunakan dan menggunakan laptop dengan sebaik-baiknya. Bersikap jujur dengan tidak menyalahgunakan wewenang jabatan yang diberikan merupakan salah satu bentuk dari sikap akuntabel, seperti menolak adanya suap menyuap. Semoga kita semua bisa menjadi ASN yang memiliki sikap akuntabel. Saya, Yokinismanto Ismanto, AMD, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan sebagai penguji kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu.